Boleh boleh ya. Ini yang tadinya di Bali nih. Boleh. Iwan bagi-bagi tas. 100 100 100. kebanyakan. Nih. Tuh, parkirnya, Pak. Parkir. sini, Pak. Pak, sebelah mobilnya orang lain. Sebelah mobilnya orang lain perkusa sama masih eh bayarnya ke bayarnya ke sini, siop, bayar tak? Bisa, bayar. <tuk> Bang, bayar di dari dulu kan namanya oh, ayo, foto, om, ayo <tuk> Ini ada saudara, tahu, iya, kan? Tahu, saudara boleh, boleh. boleh. Dhanui. Dhanui. Oh, ini aneh, kan? Kenapa ini dah kehamilannya? Tiga, tiga, tiga, tiga, bagi tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, 100 100 100 <laughs> eh. tuh parkirnya pak parkirnya Ma, markir, <tut> sindi, pak parkir sini pak siap sebelah mobilnya orang lain sebelah mobilnya orang lain itu. Ya. <guluh>. sama Indonesia peceng Doni Don Oh Iwan tahun baru bayarnya ke Bayarnya ke tiket bayar tak Ya Iya. Jangan belanja, -belanja dulu. Nanti percobaan kita lagi. Pahin tapi kalau apa mesin hybridnya rusak, eh. itu ganti juga berapa duit? Aduh, hybrid tuh jadi isi kayak gini, kayak Tapi sebabnya ya iya, oh. ya nggak layak gitu mah, nggak rugi. Rugi, bayan K keren Aduh, mahal ya, bagus. Ini bagus ya pemandangannya aduh Yang satu video yang satu foto gimana? Ya, dulu dah. satu. Ya geser, bisa Geser, geser, bisa Geser, Yo, yo, Tapa ya. Masuk dulu. Osman Masuk. Salam Pak? Dia apa-apa ah. Kenapa Pak? Alakan sedikit... E motor Dia lagi ngobrol-ngobrol dulu ya, baru nanti sesi makan Iya, Oh, <tuk> <dokter> gitu. <tuk> ada juga, ya? juga Oh, kaki Dari tempat ini, Jakarta dari sini dong. Iya. gitu. Uh, oh. oh iya kita gagal datang karena pemotongan